Ya, langsung ambil kaki. Lang langsung ambil kaki. Mau gak satu aja? Kaki satu aja ini satu turunin. Nah, gitu. Sip. Awas bentuk. Satu, dua, tiga. Ah, lihat oh, sini aja. Enggak kosong ya? Enggak kosong kan, Pak? Iya, berarti. Ya, boleh ya, ya. Diajak dia Sehat ya, Pak? Ya. Kuli. Oh, trafisnya gantel. Entar -terus ya. lagi makan sajar. Ya, ya. <laughs> mantap, weh. Nih, Pak Jam yang rumah harian di bawah. Angkat terus angkatnya. Goyangin. Oh, Sehat ya? Sehat. Semangat. Nah. Tegas. guys, ini kemarin pajam gejala apa? Ada stroke. Ada penyempitan pembuluh darah di kepala. Alhamdulillah hari ini udah hah, napasnya enteng. Entak, napasnya udah enak. Ya, begitu terus. Nah. Wis, mantap. Nah. Ke nah. atas, ke atas. Tangan Ke atas Wis, Ke dorong. Ya nah. nah. terus. Nah. Ayo ya, kan. iya nah udah mulai bisa tuh weh emang agak kanan ya, langsung ambil kaki. Nah itu tadi kawan ya jadi ini adalah pengobatan terapi ya Kang Sajar Kang Sajar eh, terapi orang stroke ya di mana bapak ini sudah tujuh tahun ya sudah tujuh tahun terjatuh truk dan pasti sudah berbagai macam uh, pengobatan sudah dilakukan. Nah, namun setelah ketemu Kang Sajar ya ketemu Kang Sajar, nah, ini tidak lama ya waktunya sangat singkat di terapi oleh Kang Sajar. Nah, alhamdulillah perubahannya sangat drastis nah ternyata di balik kepala itu ada syarat terjepit ya ada syarat terjepit nah kepada sahabat sahabatku raya Indonesia ya yang ingin ya mencoba ya terapi kang sajar bisa eh, langsung ke tempat saya di perumahan Elbes Buah Desa Muktiwari kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Atau bisa uh, Cari Kang Sajar di tiktoknya Ya Dan rencananya ke depan Di tempat saya ini di Purmanel Base 2 Akan ada uh, Ya kayak padipokan Atau apalah seperti ini ya uh, Pengobatan Yang Nanti dipandu oleh Kang Sajar Ini akan dibuat di tempat saya jadi tolong bantu sebarkan video ini kawan Siapa tahu ini bermanfaat ya. Jadi dengan pengobatan terapi Kang Sajar Nah juga akan ada herbal Nah herbal itu diracik sendiri ya oleh Kang Sajar diracik sendiri sesuai dengan eh, penyakit setiap orang nah, Termasuk terapi gurah mata dan beberapa yang lainnya Nah, silakan kawan, bagi sahabat yang ingin, ya, oh, mencoba terapi. Ini ada beberapa di sini yang sudah diterapi di, di tempat saya. Ya, ada terapi mata, dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai agak enakan matanya, termasuk saya. Ya, biasanya mata saya pegal-pegal. Nah, ini digurah mata. Kebetulan mata saya min, ya, min dua setengah, dan... Mau diterapi juga ya Mau diterapi Dan memang butuh proses terapinya itu uh, Beberapa bulan Ya untuk menurunkan Minusnya itu menurunkan minusnya Jadi kepada saudaraku Ya Mudah-mudahan Info ini ada manfaatnya Dan silakan Sekali lagi bantu sebar Bagikan video ini Siapa tahu Ya Banyak manfaat Daripada informasi yang Uh, saya berikan ini ya Mulai dari syarat terjepit, ya, struk, asam urat, kolesterol, kebas-kebas uh, Dan beberapa lagi ya Karena Kang Sajar ini menciptakan beruham produk herbal yang sesuai dengan penyakitnya masing-masing ya Termasuk ginjal, termasuk untuk stamina Banyak jadi tidak ada salahnya kita belajar untuk uh, menyebar informasi-informasi penting kawan ya. Termasuk sakit persendian. Nah itu yang Kang Sajar itu yang anak muda ya. Ini ada uh, Kang Sajar. Jadi Alhamdulillah Pak, Bapak ini kang kondisinya sebelum diterapiti ya. Nah ini Kang Sajar ini. Nah ini masih muda ya. Nah di belakangnya itulah yang pasien yang uh, stroke. Yang struk sekarang sudah bisa goyang-goyang Ya sudah bisa goyang-goyang Sekali lagi kepada saudara-saudaraku Sahabat-sahabatku semuanya Tolong bantu bagikan video ini Siapa tahu Ya ada di antara saudaraku mungkin Yang sudah berobat banyak Kesana kemari tapi belum bisa Mungkin puas Ya sembuh Nah tidak ada salahnya Mencoba pengobatan terapi Kang Sajar atau mungkin ada tetangganya atau mungkin ada saudaranya ya nah berbagai macam terapi diantaranya terapi api ya bakar api di punggung sampai ke bawah itu untuk membuka ya, saraf-saraf kita tanya di sini termasuk saraf terjepit juga uh, itu bisa diterapi oleh kang sajar nah terapinya bukan hanya sekali kawan beberapa kali ya kayak saya nih mata ini terapinya 3 bulan nah tapi bukan tiap hari dua kali seminggu ya dua kali seminggu jadi sebelum gurah mata apa itu sarap-sarapnya dilonggarkan dulu baru kemudian dikasih gurah nah termasuk gurah hidung nah, ada juga ya gurah mulut tenggorokan ya biasanya untuk yang mau ya, suaranya bagus ya suaranya bagus itu kalau kita lep kondisi bapak itu kawannya itu kan tidak struk, tidak bisa goyangnya. Nah sekarang Alhamdulillah sudah bisa digoyang-goyang tangannya setelah ditangani oleh Kang Sajar. Dan bertanya lokasinya di mana? Ini lokasinya di Perumahan LBS 2. ya Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Nah bagi yang mau oh, koordinasi lebih lanjut itu saya akan campungkan nomor WA di Deskripsi video di channel youtube saya Tetap semangat kawan sehat, sehat selalu Dan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sehat